Hai viewers kali ini Elnova channel akan membahas 5 fakta tersembunyi dari kartun populer One Piece dari sekian banyak penggemar animasi One Piece ini mungkin dari kalian masih ada nih yang belum tahu siapa sih pencipta One Piece ini Oke enggak perlu lama-lama kita langsung bahas saja. yuk lanjut dialah Eiichiro Oda Penggemar animasi kartun Dragon Ball ini sangat menyukai karya Akira Toriyama tersebut. Saking sukanya dengan animasi itu hingga akhirnya dia bertekad membuat karya animasinya sendiri. Karena sangat terkesan dengan Bajak Laut, Eiichiro Oda akhirnya terinspirasi membuat anime yang berhubungan dengan Bajak Laut yang diberi nama dengan judul One Piece. aktivitas Eiichiro memang tidak diragukan lagi Eiichiro Oda sebagai pencipta One Piece selalu ada saja inovasi terbaru untuk animasi garapannya entah itu dari bentuk kaki tangan senjata dan masih banyak lagi yang lainnya seperti salah satunya adalah karakter Nami Karakter Nami ini awalnya digambarkan sebagai karakter wanita yang mempunyai senjata kapak besar dengan tangan serta kaki yang prostetik. Sangat berbeda dengan karakter Nami yang ada di kisah terbaru One Piece yang tayang baru-baru ini. Yang lebih langsing dan hanya dibekali dengan senjata tongkatnya saja. Sebelum One Piece ini tercipta, Eiichiro Oda terlebih dahulu menciptakan anime berjudul Romance Dawn. Perlahan dari situ, Eiichiro Oda akhirnya menemukan sebuah karakter untuk anime One Piece yang sampai saat ini banyak digandrungi oleh pecinta animasi di dunia. Sampai di situ, Romance Down ini juga diikut oleh Eiichiro Oda pada bab awal animasi One Piece. Tetapi di sini banyak karakter yang diubah dari Romance Down ke One Piece. Ngomong-ngomong, viewers sudah pada tahu belum sih kalau One Piece ini pernah lo mendapatkan peragaan dari Guinness World Record? karena telah mencetak komik terbanyak dari seorang komikus tunggal ya siapa lagi kalau bukan Eiichiro Oda nah lo, ada yang minat gak nih jadi komikus <tuh> dari mana sih asal nama-nama karakter one piece ini Nah, setiap karakter dalam anime One Piece ini diambil dari berbagai negara karena sebab itu ada beberapa nama karakter dari animasi One Piece ini yang disesuaikan dengan bahasa dan negara setempat.